mengenang Lisa Marie Presley, aktris, penyanyi, dan aktivis sosial. Lisa Marie Presley, putri dari legenda musik Elvis Presley, menyambut keluarga baru dengan mantan suaminya Denny Kaaf. Pada tahun 1988, mereka menyambut putri Riley Kaaf dan putra Benjamin Kaaf. Kemudian pada tahun 2008, Lisa Marie menyambut putri kembar Harper dan Finley dengan suaminya, saat itu Michael Lockwood. Namun pada tahun 2016, keduanya bercerai. Tapi pada Juli tahun 2020, Lisa Marie Presley terpukul dengan kematian putranya Benjamin Kaaf yang meninggal karena bunuh diri. Dia terbuka tentang kesedihannya dan menulis esai emosional pada tahun 2022 tentang kehilangan tersebut. Dia menulis, ini adalah pilihan nyata untuk terus berjalan, yang harus saya buat setiap hari dan yang terus-menerus menantang untuk sedikitnya. Tapi saya terus melakukannya untuk anak perempuan saya. Dua hari setelah menghadiri Golden Globe Award 2023 pada awal Januari pekan ini, Lisa Marie Presley pingsan di rumahnya di Calabasas, California. Dia dibawa ke rumah sakit setempat setelah EMT menanggapi rumah penyanyi itu dan memberikan CPR. Tak lama kemudian, ibunya, Priscilla Presley, membenarkan kabar kematian putrinya dalam sebuah pernyataan kepada People. Dengan berat hati saya harus berbagi berita menyedihkan bahwa putri saya yang cantik, Lisa Marie Presley, telah meninggalkan kami, kata Priscilla Presley. Dalam kehidupannya sebagai ibu, Lisa Marie Presley memiliki empat anak yang juga merupakan cucu dari King of Rock and Roll. Elvis Presley dan Priscilla Presley. Mereka adalah Riley Kaff, Benjamin Kaff, Harper dan Finley Lockwood. Kita berharap Lisa Marie Presley dalam damai dan dikelilingi oleh cinta dari keluarga dan teman-temannya. Keluarga dan teman-teman Lisa Marie Presley sangat berduka dan merasa kehilangan besar atas kepergiannya. Namun, kita harus ingat bahwa dia adalah seorang ibu yang sangat cinta dan peduli, serta seorang aktivis sosial yang memperjuangkan isu-isu yang dia percayai. Dia akan selalu diingat dan dihormati oleh semua orang yang mengenalnya. Meskipun dia meninggalkan kita, warisan musik dan karya-karya seni yang dia tinggalkan akan tetap hidup. Kita akan terus mengingat Lisa Marie Presley sebagai seorang penyanyi, penulis lagu dan produser yang berbakat yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia musik. Sebagai pemuja musik, kita berharap dia akan menemukan damai di alam yang lebih baik dan terus berkarya di sana. Kita berharap keluarga dan teman-teman Lisa Marie Presley dapat menemukan kedamaian dan dukungan dalam waktu yang sulit ini. Kita berdoa untuk mereka dan mengirim cinta dan dukungan kita kepada mereka.